Hai guys, selamat datang di channel saya Arid Karudin Fajrin. Salam kenal, uh, ini bukan YouTube. Ah, uh, lupakan saja. Selamat menikmati video. <laughs> Sampai jumpa. Halo kawan-kawan, kali ini saya akan membuat kerajinan ya dari kertas itu super keras, korthair. Dapatkan dari lapaknya Lepas ya. Kalian bisa membelinya Di link description ada linknya Lepas Dan bahan-bahan yang kita Adalah Keluarannya terguna di Cutter Lem kertas Dan alat pengoles lem Oke langsung saja Saksikan proses pembuatannya Sekarang Mari kita mulai ya lepas dulu ininya. oke, satu dua tiga, masukin, oke ini potnya, oke bagus, good good dah, kita gunting kawan-kawan ya, gunting gambar satu A terlebih dahulu alias pohon bonsainya. Lipat Sesuai garisnya Ada garisnya Dilipat Si tengah-tengahnya Oke Kita lanjut ke bagian akar Akar bonsai saja guys ya santai yang penting selesai gambar 1b bagian akar ya 1a bagian pohonnya 1b bagian akarnya Kali lipat di garis putus-putusnya seperti pohonnya oke kita gunting ya kita buang bagian putihnya kita ambil bagian gambarnya saja gambar satu satu E gitu untuk A sampai satu E itu untuk batangnya ya nanti ada pola untuk batangnya ya ada selah-selahnya kita gunting selah-selahnya untuk kita masukkan lagi gambar bagian lainnya sekarang bagian akarnya kita gunting, buang bagian putihnya. eh salah, <tik> salah, kebalik yang ini dulu harusnya yang ada tulisannya bagian depannya. tengah-tengah, kita gunting lagi, seperti tadi ya setelah di digambar pohon itu untuk memasukkan akarnya nah Aduh, kuat ini. Aduh. Gak kuat. Kita gunting bagian jahannya ya. Jahan bonsainya. Dari satu a sampai 1H. tiga untuk sebelah kanannya dan empat untuk sebelah kirinya ini buang bagian putihnya soalnya biasa digunting, lalu ujungnya kita tekuk, iya, kita tekuk, iya, satu jadi batang, dua, tiga, tiga, nah bagian top untuk sebelah kanannya ya. Kiri dan kanan jumlahnya beda. Sisi sebelah kiri tiga, sisi sebelah kanan empat. Saya gunting seperti yang tadi, sama saja, Jumlah beda ukuran saja. Yang empat ini lebih kecil. sama makan ya Oke sudah jadi kita tinggal tempel saja sesuai nomornya Oke ya aduh lupa eh, kita lem dulu ini ya Oke harusnya di awal tadi ngelemnya Oh oh ya. apa ya tuh enggak apa-apa terserah sama aja kok dan sisi kiri tekan, -tekan biar rapat oke dan akan juga kita lem harusnya juga tadi, sama harus di awal-awal pertama kali ditekuk langsung dilem kalau sekarang juga nggak apa-apa, sama saja. Oke, bagian batangnya kita lem juga. Bagian yang ditekuknya jangan dilem ya. Nah, oke sudah dilem semua, tinggal tempelkan saja ke batangnya. Tempelkan dahan ke batang bonsai ini. Yang tiga ini panjang-panjang, Ada, ada sela-selanya menghadap ke atas, ya. Itu untuk menaruh sih daunnya. Daunnya nanti diselipin di situ. Eh, yes, sediakan sudah sisi kiri kita tempel. Oke, selesai. Bagian daun kita gunting. agak rumit ya guys ya karena memang banyak sekali lengkungan lengkungannya tapi santai aja jalanin aja pelan pelan yang penting rapi guys ya saja dulu bagian-bagiannya Oh, sudah tertumpul ya 2, 3, 4, 5, 6 ini kita lipat seperti ini. Isi pohonnya ya Kita makan, kita lem, kita gunting. bagian titiknya Oke, okay, oke, okay, okay. Nah, ada salah satu kita gunting untuk dimasukkan nanti, tuh. Si dahannya ya, oke, okay, sudah ya. Kita masuk-masukkan ya, slip-slipin. Oke, okay. nanti dulu kita gunting bagian potnya ya. bagian bawah dari potnya alias dudukannya. Kalau paper cup itu semakin banyak, liku-likunya semakin seru. Ya, semakin banyak yang harus digunting, semakin seru. Beda sama Adan Boy. Kalau Adan bukan cuma kota-kota tuan, dan Boy tuh paling mudah. gas garis di tengah-tengahnya ya kita cutter ya atau siap Seharusnya kita sediakan penggaris ya, tapi pakai tangan pun bisa. Ini yang kita tempel di situ nya yang ada tanda titiknya. warna hijau kita tempelkan yang masih di gambarnya kalau titiknya warna merah kita tempelkan di gambar yang lain Nah, titik merahnya kita tempelkan ya, bagian pot atas dan pot bawahnya di titik merah. Satukan. Nah. Oke, sudah menempel ya. masukkan pohonnya ke pot jadi terlihat seperti monas ya guys ya jadi <tuk> tubuh monas di potnya Agal pasang aja daun-daunnya yang satu ya. yang satunya agak banyak ya karena ada empat si dahannya. Oke satu lagi. Ya. Sudah deh. Iya. Mantul nggak guys? Ini tegakan. Mantap. Iya. Lu. Ini dia kawan-kawannya. Paper trap bonsainya sudah selesai. Jangan lupa like. Komen dan subscribe channel saya, bagikan ke teman-teman kalian agar channel saya semakin terkenal dan saya akan membuat konten yang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Salam AKF, Adit Karin Padrin, saya Gitarius. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.